Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak Dejayeng Jayeng Pangudar Nalar Dalam video sebelumnya saya menjelaskan tentang Aksoro Jowo Hono Coroko dan Doto Sawolo yang berkaitan dengan sangkan Paraning Dumadi itu adalah asal mulanya hidup apa yang disebut hidup itu yang bisa menangkarkan atau yang bisa nganaake ananing ono mesti ono nganaake siapa yang nganaake tadi yaitu sang yang toyo sang yang toyo atau gusti kang moho suci yang tidak bisa diumpamakan seperti apa atau Tuhan tan keno kinoyo ngopo sang yang toyo itu Artinya suung, suung di dalamnya mengandung sifat kita semua sebagai manusia yang punya rasa bisa merasakan dan membuktikan sifat-sifat dari Sang Yang Toyo. Suung yang sejatinya ada yaitu sudah terasa di sekujur tubuh kita. Kalau kita sudah bisa merasa. Siapa yang menggerakkan kedepen nitro atau kedipnya mata ini? Siapa yang mendorong jalannya darah? Dan apa yang menjadikan jalannya nafas? Ini semua berjalan secara otomatis, tidak kita buat-buat. Dan ini memang murni kemauan si hidup. Artinya apa? Kita tidak merasa membentuk napas kita kita tidak merasa membuat napas kita supaya cepat atau lambat ini semua bisa terjadi karena adanya sifat-sifat sang yang Toyo tadi lebih jelasnya begini walaupun semua manusia bisa merasakan seperti yang saya sampaikan satu netrani bisa ubah Betehnya bisa lumaku, ambekane bisa lumati. Ketiganya ini sebenarnya tidak bisa dipikirkan, dan siapa yang membuat dalam bentuk lahiriah kita hanya berpegang semua. Tadi perantaranya adalah bapak dan ibu kita. Ini kalau menurut saya, maka selagi kedua orang tua kita masih ada. Saya minta dengan sangat tolong hormati beliau, hargai beliau, bahagiakan beliau. Selagi mereka masih hidup, hidup itu memerlukan ruang, ruang merupakan tempat digelarnya permainan dan bersenda guru untuk kehidupan istilahnya hanya tempat mampir ngombe tempat di mana manusia melakukan lakon dan ngelakoni yang menjalankan perannya masing-masing di dalam ruang spiritual dan ruang fisik di atas bumi mulio ini hidup hidup itu merupakan sebuah kondisi keberadaan roh roh jati diri jika dalam kondisi hening keselarasannya, keserasiannya, keseimbangan yang berkesinambungan, yang berbentuk Ono. Ono bisa kita rasakan melalui denyutnya jantung. Denyut jantung kita ini juga lumah kuning napas. Jika itu masih kita rasakan berarti masih ada hidup, hidup abadi di dalam diri sendiri artinya si hidup masih berkehendak kehidupan merupakan keberadaan roh yang nyawiji yang menggunakan badan rohani dan jasmani untuk mengekspresikan keinginan akal sebagai sarana pendukung di mana akal berupa pikiran, budi, nafsu, cita, rasa, karsa dan kehendak yang seperti sudah saya sampaikan saat si jabang bayi masih dalam kandungan kemudian apa yang dinamakan keinginan hidup itu memancarkan energi-energi dalam bentuk delapan pola yang dinamakan hasto broto Hasto itu delapan broto itu laku atau hambek utomo. Jadi Hasto Broto merupakan pancaran hidup yang menghidupi pikiran, budi, rasa yang merupakan gambaran kasih sayang manusia kepada sesama hidup dan yang tidak pernah membedakan derajat, pangkat dan semua jenis kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan ini, keinginan itu akan selalu ada karena keinginanlah yang bisa mengembangkan dan membangun kehidupan diri pribadi dan kehidupan di dunia ini. Jika keinginan yang kita rasakan di dunia ini kita kembalikan kepada sumbernya, yakni roh jati atau seluruh papat yang dihidupi oleh si hidup Maka setiap keinginan kita Akan tetap merasakan kebahagiaan tersendiri Percaya atau tidak Setiap manusia hidup Dan para pelaku spiritual khususnya Pasti mempunyai keinginan Baik itu keinginan secara rohani Maupun keinginan yang berbentuk lahiria Jika ada orang atau ada seseorang yang masih hidup dan para pelaku spiritual kalau di dalamnya tidak ada keinginan mohon maaf kalau saya boleh ngomong itu bohong sekali itu yang dinamakan nilai batine dewi atau mengingkari batinya sendiri sedangkan orang yang nilai batine dewi itu orang yang dipastikan tidak bisa ngadet jecep jurni adil kalau bisa atau belum bisa menegakkan keadilan disinilah perlunya kita sadari jika keinginan kita tidak kita kembalikan kepada roh jati diri maka keinginan itu hanya merupakan ekspresi dari rasa kekurangan dan penderitaan kita yang pada akhirnya akan membawa derita dan putus asa untuk diri sendiri maka bagi generasi muda dan khususnya para pelaku spiritual saya sangat mendukung dalam laku dan melakoni harus didasari dengan niat keinginan yang kuat sehingga mampu untuk menggapai apa yang dinamakan keinginan menjadi kenyataan dalam ajaran Jowo kuno keinginan dikembalikan kepada sumbernya kalau keinginan tadi kita kembalikan kepada sumbernya maka akan merasakan kebahagiaan yang hakiki itu letaknya di hastana atau hati kemudian berkembang menjadi cupu manik astogino jika keinginan ini kita bisa memposisikan diri sebagai manusia dengan peran yang sesungguhnya yaitu netepi wajibing urib maka kemudian kita bisa dan mampu menulis sastro jendro hayuningrat atau bisa saya katakan membangun diri dan semesta bukan malah sebaliknya melakukan kerusakan di bumi ini menjadi ndiu atau raksasa yang harus diruat dalam pangruwating yu orang jawa zaman dulu menganggap suatu keinginan yang didasari niat yang kuat yang harus bisa menuliskan sebuah ayat ayat di dalam godong sajaratul muntaha berarti menuliskan keinginan di sebuah tempat di mana niat itu akan selalu dianggap oleh alam semesta atau akan ditanggapi oleh alam semesta dan benar-benar harus dilaksanakan sedangkan jika niat itu atau keinginan itu telah menjadi kenyataan mereka akan mengatakan telah menjadi sastro cetro yang disebut sastro jindro hayuningrat yang saya sampaikan ini sebagai bekal dalam menempuh perjalanan hidup yaitu yang hidup yang mandiri didasari oleh keinginan niat, tekad yang kuat supaya kita merasa puas bahwa keinginan tadi sudah bisa menjadi kenyataan jadi aksoro jowo hono coroko dan Sowolo sebagai gambaran hidup yang tidak boleh mengingkari batinnya sendiri si jabang bayi semenjak dari kandungan sampai lahir ke dunia ini sudah dibekali dengan cipta rasa karsa juga budi akal pikiran yang bisa berkembang menjadi kehendak atau keinginannya sekarang saya lanjutkan dengan aksoro jowo baris yang ketiga yang berbunyi podo joyonyo. Podo joyonyo ini mempunyai sinonim podo jayane atau sama-sama kuat yang dimaksud ini antara sabdo palon dan Noyo Genggung. Mereka berdua sama-sama kuat mempertahankan tentang kebenarannya masing-masing padahal pengertian yang sebenarnya adalah antara benar-salah sudah menjadi harta kekayaan manusia tetapi kadang-kadang manusia menganggap dirinya yang paling benar kemudian dengan mudahnya juga untuk mengatakan bahwa orang lain itu salah. Ini kadang-kadang yang suka memicu terjadinya pertengkaran antar kelompok atau antar gulungan. Makanya coba mari kita belajar bersama-sama untuk mengkaji diri. Kita cari kesalahan kita sendiri dulu. Kalau ini bisa kita jalankan, pasti. Pasti tidak akan menyalahkan benarnya orang lain kita harus belajar lembah manah dan andap asor artinya saling menghargai dan saling menghormati yang saya maksud saling menghargai dan menghormati orang lain termasuk menghargai diri sendiri karena apa menghargai orang lain menghargai pendapat pemikiran juga paham orang dalam berkepercayaan atau dalam beragama, kembali kepada Podojoyenyo tadi, arti aksoro per aksoro, Podojoyenyo itu, po, itu panteo atau papan atau wadah di sini adalah Golkar, banyak sang ibu," sementara "do" itu dahulu. Atau sabdanya sang maha hidup kepada si jabang bayi dengan bahasa gaibnya Kemudian jo jagat agung yang dimaksud jagad kecil berasal atau berada di jagat gede ini Sementara yo itu yakti betul dan benar sesungguhnya keberadaannya sifat manusia antara salah dan benar kemudian nyo nyo itu Nyawiji menyatu tak terpisahkan maksudnya antara lahir dan batin kita juga antara benar dan salah karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa benar dan salah itu tempatnya manusia jadi podo itu jalan baik buruknya perbuatan hidup manusia sudah menjadi satu tinggal bagaimana manusia untuk menyikapinya ini merupakan perjalanan hidup manusia di dunia ini jadi kita tidak bisa mengingkari itu semua jadi apa yang kita lakukan sebaiknya Jangan terlepas dari Roso Romongso, Tepo Seliro, Dugo Prayogo, dan Duro Sembodo. Duro Sembodo juga waskiko yang semu. Karena sesungguhnya munculnya ajaran bibit, bobot, bebet, titis, tetes, tetes, asah, asih, asuh sepuh utuh dan tangguh itu bermuara dari adat ketimuran atau adat nusantara ini yang bisa membentuk perilaku jasmani menjadi lembah manah dan andap asor sedangkan untuk perjalanan rohani yang mengikuti ajaran agamanya masing-masing demikian penjabaran tentang aksoro jowo, podrojoyonyo, semoga bisa menambah wawasan dan sampai ketemu dengan video berikutnya tentang mogo podongo. Saya mohon silahkan di like dan subscribe agar channel ini bisa berjalan terus. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Rahayu, Rahayu, sagumin Dumadi. Matur nuwun.